Halo semua balik sama kami Newbeats bareng aku Dwi Surbati pada video sebelumnya kita udah ngecoba 3 custom rom Android 11 untuk Redmi Note 5 Pro sekarang kita akan mencoba nge-review salah satu custom rom tersebut guys yaitu custom rom project nusantara dimana custom rom ini mendapatkan skor tertinggi di antutu benchmark iya tertinggi sama kayak perasaan kamu ke dia <tuk> oke langsung aja kita coba langsung nunggu lama-lama lagi kita booting terus ya guys wow cepet banget cuman 52 detik bahkan lebih cepet dari kamu ngebales WA dari dia guys wow. customer menu punya sedikit aplikasi bawaan guys kayak file manager radio galeri kamera bawaan MIUI pastinya ya kontak telepon pesan dan setelan standar sih yang berarti kita nggak punya GMS kita cuma bisa telepon dan SMS doang kok jadi kayak HP jadul gini guys. Padahal niatnya mau ngupgrade. Baiklah kita lanjutkan lagi guys, reviewnya dari penggunaan RAM cuma 1,8 GB yang digunakan dan RAM bebasnya yaitu 2,8 GB wajar sih karena nggak banyak aplikasinya guys. Untuk kamera sih masih standar guys, nggak spesial, nggak kayak nasi goreng di kakek itu. Selanjutnya kita coba main game ya guys. Kita nggak nyoba game ff dan ml karena pasti dia dibilang ala bang kalau ff ml bisa langsung rata kanan dong bang kita akan coba game yang keras yang berat-berat guys contohnya pubg dan genshin impact daripada banyak bacot langsung aja kita coba pubg nya guys ya udah kita install jadi customer nya tidak dapat menyetel grafik sampai HD guys jangan berharap HD High ya guys ya. lagi tadi saya main belum ada sekali sama sekali nge-frame atau nge tanpa mengganggu rapi dan HP juga tidak terasa hangat malah dingin kayak perasaan dia kamu. oke okay. Jadi kesimpulannya worth it lah kalau kamu mau nyoba gunakan custom RAM untuk main PUBG guys. Oke okay, next, ternyata custom RAM ini belum komp kompatibel untuk main Genshin Impact. Jadi saya memutuskan untuk mencoba mendownload dari pihak ketiga, walaupun saya tahu pihak ketiga adalah setan. karena kita main cancer impact kemampuan custom game ini jadi kita tes langsung rata kanan 60fps Untuk jaga-jaga doang, kayaknya gak ada masalah dan lancar aja Sekarang kita coba nyerang lawan Ya, dan hasilnya ternyata sedikit delay saat melakukan skill dan berganti char lalu mengalami frame drop ketika banyak efek atau gerak monster, dan sedikit sekitar kita itu agak-agak nge gak enak lagi. Tuh, enggak, enggak, lancar. Kayak hubungan kamu sama dia tuh enggak lancar. <Susuk> tapi anehnya ketika kita setting lancar gamenya makin patah-patah guys bahkan lebih parah dari samsung a50 kemarin jadi kesimpulannya untuk Genshin Impact custom ini kurang kompatibel ya guys ya atau memang HP kamu yang memang kurang bagus uh. oke okay, lah guys demikianlah review custom rom nusantara project custom rom ini kayaknya diperuntukkan untuk gamer karena dalam custom rom ini sama sekali tidak ada aplikasi multimedia dan kamera hanya ya segitu-gitu aja kameranya guys Kamera kapan Xiaomi ya? Udah tau lah, kan? Pengguna Xiaomi, kameranya gimana? Oke, okay guys, thank you udah nonton video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Apabila berguna, di-share, bentuk komen juga, band up. Sampai jumpa, dan terima kasih.